Doa mohon kelancaran rejeki pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, aku berterima kasih atas berkat dan rejeki yang Engkau limpahkan kepadaku Betapa besar rasa bahagia dan sukacita yang kami peroleh darinya. Bapak, pada kesempatan ini aku memohon selalu limpahkanlah hari kami dengan rejeki yang lancar. Selalu penuhilah hari kami dengan rejeki yang aku dapatkan dari pekerjaan yang baik. Biarlah mereka ikut merasakan apa yang orang lain nikmati. Tolonglah mereka bebaskan dari kesengsaraan dan rasa lapar. Dengarkanlah doa anakmu ini ya Bapak.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 Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Bunda Maria dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.